Allah itu pengasih dan penyayang. 2 Tawarikh 30 ayat 7 9. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan, Allah nenek moyang mereka, sehingga Ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri. Sekarang, janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka. Sehingga mereka kembali ke negeri ini, sebab... Tuhan allahmu pengaih dan penyayang ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu bilamana kamu kembali kepadanya Mazmur 145 ayat 8-9 Tuhan itu pengaih dan penyayang panjang sabar dan besar kasih setianya Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya 2 Korintus 1 ayat 3-5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 Demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah.